kami melakukan pengamatan pada ekosistem sungai dalam ekosistem sungai terdapat komponen biotik dan komponen abiotik di dalam komponen abiotik terdapat yaitu ikan katak udang, keong atau kerang habis itu kepiting dan lumut Sedangkan komponen abiotiknya ada air, tanah, batu, udara, cahaya matahari, suhu, serta kelembapan Di dalam ekosistem sungai terdapat komponen-komponen yang tidak dapat diamati Misalnya bakteri-bakteri yang ada di dalam sungai Serta komponen-komponen yang tidak bisa kita lihat secara langsung Komponen abiotik adalah komponen fisika dan kimia Yang mempengaruhi kehidupan organisme di dalam ekosistem Yang terdiri dari air, udara, cahaya matahari, kelembapan, suhu tanah angin topografi tim dan pH atau kasaman komponen biotik yaitu meliputi semua jenis makhluk hidup yang dibedakan menjadi produsen konsumen dekomposer dan detrifier komponen abiotik mempengaruhi komponen biotik begitu pula sebaliknya karena pada dasarnya hubungan antara komponen biotik dan abiotik mengalami suatu hubungan timbal balik yang sangat melekat misalnya komponen biotik mempengaruhi komponen abiotik contohnya tumbuhan yang dalam proses fotosintetisnya menghasilkan oksigen sehingga kadar oksigen meningkat dan suhu lingkungan menjadi sejuk dan komponen abiotik mempengaruhi komponen biotik contohnya cahaya, tanah, air, udara dan unsur hara mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan jika salah satu komponen hilang atau rusak, maka akan mengganggu keseimbangan ekosistem Hal ini akan mempengaruhi jumlah atau keberlangsungan komponen ekosistem lainnya Jika berlangsung terus menerus, dapat terjadi kepunahan dalam ekosistem tersebut sehingga membentuk urutan atau arah tertentu. Rantai makanan juga menentukan jalur energi dan daur unsur-unsur kimia di alam, karena pada makanan terkandung energi dan juga materi. Pada rantai makanan, terdapat produsen, yaitu organisme autotrop atau organisme yang berklorofil, contohnya seperti tumbuhan, sebagian bakteri, dan ganggang hijau-biru. Selanjutnya, produsen dimakan oleh konsumen satu, Konsumen 2 konsumen dimakan oleh konsumen 3 Konsumen 3 dimakan oleh konsumen 4 Begitu seterusnya sampai akhir Konsumen terakhir yang mati Akan dirombak oleh pengurai atau dekomposer Menjadi senyawa yang lebih sederhana Dan kembali ke tanah Untuk dimanfaatkan oleh tumbuhan Jaring-jaring makanan adalah Gabungan dari beberapa rantai makanan Yang saling berhubungan Dikombinasikan tumpang tinggi dalam suatu ekosistem Jaring makanan dan tata makanan berbeda Organisme yang terkumpul Dalam jaring-jaring makanan Mempunyai beberapa organisme yang dapat dipilih Untuk menjadi makanannya Contohnya seperti Sawi dapat dimakan oleh tikus gelala ataupun ulat Ulat dapat memilih makanannya Antara sawi atau bunga sepatu Belalang dapat dimakan Oleh katak Atau burung pipit Burung pipit dapat memilih makanannya Aliran energi dan materi dapat terjadi apabila ada peristiwa makan dan dimakan antara komponen biotik dalam suatu ekosistem, yang berarti terjadi perpindahan energi dan materi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup la yang lainnya. Proses aliran energi dalam ekosistem Yang pertama, Energi cahaya matahari masuk ke dalam lingkungan ekosistem Selanjutnya setengah dari rata-rata energi cahaya yang diperlukan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis Setelah fotosintesis maka akan dihasilkan energi kimia yang diperoleh dari energi cahaya Lalu energi tersebut tersimpan di dalam tumbuhan sebagai produsen Tumbuhan dapat dikatakan sebagai produsen karena dapat mengolah makanan sendiri atau autotrof. Yang kedua, tubuh, tumbuhan dimakan oleh organisme herbivora Sehingga terjadi perpindahan dari produsen ke konsumen primer Energi yang disimpan konsumen primer berkisar 10% dari produsen yang ketiga, organisme herbivora dimakan oleh organisme karnivora. Sehingga terjadi perpindahan energi dari konsumen primer ke konsumen sekunder. Energi yang disimpan konsumen sekunder juga hanya 10% dari konsumen primer. Yang keempat, energi. Organisme karnivora dimakan oleh organisme karnivora, sehingga terjadi perpindahan energi dari konsumen sekunder ke konsumen tersier. Energi yang disimpan konsumen tersier hanya berkisar 10% dari konsumen sekunder. Yang kelima, jika produsen tidak dimakan oleh konsumen primer, maka akan diteruskan ke dekomposer dan, atau dikeluarkan dari ekosistem sebagai materi organik Dekomposer dapat membantu penguraian siklus nutrisi ke dalam ekosistem Jenis aliran energi Yang pertama yaitu tingkatan trofik Tingkatan trofik merupakan suatu tingkatan dari sekelompok organisme yang mempunyai sumber makanan tertentu ada beberapa tingkatan trofik dalam ekosistem. Hal ini tergantung dari beberapa faktor. Salah satunya yaitu jumlah energi yang masuk ke dalam suatu ekosistem. Walaupun demikian, tingkatan trofik dapat dibagi menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang kedua yaitu rantai makanan. Rantai makanan ialah perpindahan. Dalam proses aliran energi, apakah semua energi berpindah secara utuh? Tidak, karena sebagian energi sudah dipakai oleh organisme-organisme sebelumnya untuk aktivitas hidupnya, seperti pertumbuhan. Komponen ekosistem memiliki manfaat yang sangat besar bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, yaitu sebagai sumber bahan makanan bagi makhluk hidup lain, kedua berperan bentuk penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang dinamis, 3. menjamin tetap berlangsungnya daur ulang sampah organik di ekosistem, 4. sebagai sumber senyawa anorganik yang sangat diperlukan bagi kehidupan, 5. membantu mengatasi permasalahan polusi. Daur biogeokimia adalah Unsur atau senyawa kimia Yang mengalir dari komponen abiotik Ke biotik Dan kembali lagi ke komponen abiotik Unsur-unsur tersebut Tidak hanya melalui organisme Tetapi juga Melibatkan reaksi-reaksi kimia Dalam lingkungan abiotik Sehingga disebut daur biogeokimia Daur biogeokimia Terdiri atas Daur nitrogen, daur air Daur oksigen dan karbon dioksida, daur sulfur dan daur fosfor. Daur nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimia yang lain. Untuk memperoleh nitrogen diperlukan beberapa proses. Yang pertama yaitu fiksasi. Proses adalah proses dalam biologis atau abiotik yang mengubah nitrogen di udara menjadi amonia atau NH3 yang kedua, asimilasi. asimilasi yaitu tanaman mendapatkan nitrogen dari melalui absorpsi akar baik dalam bentuk ion nitrat atau amonium dan hewan memperoleh nitrat dari tanaman yang mereka makan dalam bentuk asam amino, nukleotida, molekul organik kecil. Yang ketiga, amonifikasi, yaitu jika tumbuhan atau hewan mati, nitrogen, organik diubah menjadi amonium oleh bakteri atau jamur. Yang keempat, nitrifikasi, yaitu tahap utama nitrifikasi bakteri. Bakteri nitrifikasi seperti spesies nitrosomanos mengoksidasi amonium dan mengubah amonia menjadi nitrit. Dan spesies lain seperti nitrobakter bertanggung jawab untuk oksidasi nitrit menjadi nitrat. Yang kelima, denitrifikasi, yaitu proses reduksi nitrat untuk kembali menjadi gas nitrogen untuk menyelesaikan siklus nitrogen Yang keenam, yaitu oksidasi amonia aneorobik, yaitu proses reduksi dalam kondisi anoksik Siklus air adalah suatu siklus atau sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi dan berlangsung secara terus menerus Siklus air ada tiga macam, yaitu yang pertama siklus pendek atau kecil, yang kedua siklus sedang, yang ketiga siklus panjang atau besar. Proses siklus air atau daur air, yang pertama yaitu ada evaporasi atau penguapan, yaitu pengu, yaitu suatu proses penguapan air karena adanya energi panas matahari. Yang kedua ada Transpirasi, yaitu penguapan yang terjadi pada tumbuhan karena adanya energi panas matahari Yang ketiga ada evapotranspirasi, yaitu gabungan dari evaporasi dan transpirasi Yang keempat ada kondensasi, yaitu proses uap air yang menyatu dan memadat menjadi awan Yang kelima ada presipitasi, yaitu proses Jatuhnya air dari awan akibat perubahan suhu. Yang keenam ada infiltrasi, yaitu proses penyerapan air ke dalam tanah dan sebagian mengalir ke sungai, danau, dan laut. daur, oksigen, dan karbon dioksida. Pada atmosfer terkandung karbon dioksida yang berasal dari... Respirasi manusia dan hewan Erupsi vulkanik Pembakaran batu bara Dan asap fabrik Karbon dioksida digunakan tumbuhan Untuk berfotosintesis dan menghasilkan oksigen Oksigen tersebut akan digunakan manusia dan hewan Untuk bernafas dari proses pernafasan tersebut akan dihasilkan karbon dioksida kembali. Daur sulfur terjadi ketika gas sulfur dioksida yang berada di udara bersenyawa dengan oksigen dan air membentuk asam sulfat, yang ketika jatuh ke tanah menjadi bentuk ion-ion sulfat. Kemudian, ion-ion sulfat tadi akan diserap oleh tumbuhan untuk menyusun protein dalam tubuhnya ketika manusia atau hewan memakan tumbuhan maka akan terjadi perpindahan unsur belerang dari tumbuhan ke tubuh manusia atau hewan dan ketika tumbuhan atau hewan mati maka jasadnya akan diuraikan oleh bakteri dan jamur pengurai sehingga menghasilkan bau busuk yaitu gas hidrogen sulfida gas hidrogen sulfida nantinya akan dilepas ke udara dan sebagian tetap berada di tanah gas hidrogen sulfida yang berada di udara akan bersenyawa dengan oksigen membentuk sulfur oksida sedangkan yang ada di tanah oleh bakteri tanah akan diubah menjadi ion sulfat dan senyawa sulfur oksida yang nantinya akan diserap kembali oleh tumbuhan daur fosfor dimulai dari adanya fosfat anorganik yang berada di tanah yang diserap oleh tumbuhan hewan yang memakan tumbuhan akan memperoleh fosfor dari tumbuhan yang dimakannya Tumbuhan atau hewan yang mati ataupun sisa ekresi hewan yang berada di tanah oleh bakteri pengurai akan menguraikan fosfat organik menjadi fosfat anorganik yang akan dilepaskan ke ekosistem.